Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian, kali ini kita akan membahas seputar prank dalam Islam Kalau kita membicarakan prank, itu berarti kita membicarakan berkelakar, atau humor, atau bercanda nah, Di sini panutan kita, Rasulullah SAW, apakah sosok yang suka bercanda? Apakah beliau juga pernah bercanda? Atau orang yang beliau itu serius terus gitu? Tanpa bercanda sedikit pun. Nah, sebelum membahas, sebelum kita lanjutkan membahas, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan untuk subscribe channel saya. Karena subscribe itu tidak dikubut bayaran. Dan apabila subscribe Anda bermanfaat bagi saya, itu menjadi sebuah amal jariah. Baik saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara bercanda dalam Islam, panutan kita Rasulullah SAW adalah sosok orang yang sama seperti kita. Memiliki rasa humor, pernah bercanda dengan sahabat-sahabat. Bahkan di sini saya akan menceritakan satu kisah, yaitu suatu ketika Rasulullah didatangi oleh seorang perempuan tua atau nenek-nenek. Dan perempuan tua itu berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Un'ullah Berdo'alah kepada Allah al jannah, Semoga Allah memasukkan aku ke dalam uh, surga Rasulullah menjawab Ya umufulan Wahai umufulan Innal jannata sesungguhnya surga La tadukhuluha ajuzun Tidak mungkin dimasuki oleh seorang nenek-nenek Nah, ini kan kita tahu di sini Rasul bercanda seperti itu. Nah, ceritanya nenek tersebut pergi sambil menangis. Nah, Rasul berkata kepada eh, sahabat katakan kepada dia bahwasanya tidak mungkin dia akan masuk surga dalam keadaan nenek-nenek atau dalam keadaan tua seperti itu. Karena Allah berfirman di dalam eh, surat Waqiah maka rasul membacakan di situ surat wakilnya di ayat 35 sampai dengan 37 inna sesungguhnya kami menciptakan bidadari-bidadari di surga itu dan kami jadikan gadis-gadis perawan-perawan mereka di sana uruban atsroba yang penuh cinta dan umurnya sebaya dengan pasangannya itu sebaya di surat ini di al-Waqiah ini bahwasanya gambaran bahwa surga itu nanti dikuni oleh gadis-gadis e, cantik, bidadari-bidadari. Yang masuk ke sana nanti menjadi gadis lagi. Walaupun di dunia ini wafat dalam keadaan nenek-nenek, tapi nanti di sana di surga itu menjadi kembali gadis. Nah, di sini yang kita bicarakan saat ini bukan bertalian dengan isi surga yaitu bidadari, tapi di sini adalah bercandanya Rasul kita yakin bahwa Rasul mengatakan itu kepada seorang nenek-nenek tersebut itu adalah bercanda, dalam keadaan bercanda seperti itu. Nah, di sini Rasul juga pernah bercanda kepada seorang nenek-nenek. Nah, jadi kalau prank itu adalah candaan untuk membuat orang ketawa, itu sah-sah saja dengan kriteria yang pertama, tidak membahayakan, nggak ada unsur bahaya, dari candaan tersebut, kemudian yang kedua adalah tidak menipu. Tidak menipu loh. Kalau menipu lain lagi persoalannya. Dan yang ketiga, tidak menjatuhkan martabat harga diri orang yang dicandain tersebut. Orang yang diprank tersebut. Ini kurang lebih kalau saya rangkum tiga hal ini yang tidak boleh dilakukan dalam bercanda dengan teman, atau prank kepada teman. Tapi kalau tidak ada unsur ini, tidak ada unsur bahayanya, kemudian tidak bersifat menipu, kemudian tidak menjatuhkan harga diri orang tersebut, ya itu sah-sah saja. Tatkala itu menjadikan bahan yang e, menghibur gitu untuk semua orang. Tapi kalau ada unsur ini, itu mohon maaf, ini yang tidak boleh. Lain lagi persoalannya, nah kalau kita lihat akhir-akhir ini prank-prank yang ada sekarang kan itu ada yang orang melakukan prank bukan lucu tapi justru membuat orang menjadi benci menjadi marah nah, itu kan bukan bukan bercanda itu memang ngerjain seseorang bukan prank kalau prank itu ya memang membuat apa orang terhibur jadi lucu seperti itu atau menjadi apa ya tersentuh gitu Misalkan menyamar menjadi seorang pengemis, nah e, orang lain memberi, ada yang memberi, ada tidak. Padahal itu bukan pengemis asli, tapi pengemis e, samaran. Misalkan itu kan prank juga, tapi ke arah positif. Nah, jadi apabila kalian, misalkan, membuat prank yang membahayakan, contohnya ada prank yang membahayakan menakut-nakuti dengan pocong dengan hantu, itu kan memang orang lain tertawa yang melihat dengan spontanitas rasa ketakutan, itu orang yang melihat menjadi tertawa. Tapi itu kan berbahaya bagi orang yang kena prank. Itu. Nah, jadi, kalau ada unsur bahaya, ada unsur penipuan, meruntuhkan atau menurunkan derajat wibawa orang tersebut, maka itu tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar Uh, apa iseng-iseng, orang lain juga terhibur, harga diri seseorang tidak rusak, eh, itu sah saja. Itu humor namanya, kan? Rasulullah juga adalah sosok orang yang memiliki rasa humor, yang pernah berkelakar, pernah bergurau. Pesan saya, hindari prank yang membahayakan, menipu, dan juga merendahkan derajat orang lain. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.